Dalam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi Para pemirsa dan para sahabat Serta para pecinta budaya yang saya hormati Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat Baik jasmani maupun rohani Sehingga timbul pemikiran serta keinginan yang jernih Untuk menjalankan segala sesuatu dalam meraih kehidupan Pada video sekarang ini di sini saya akan kembali menyampaikan tentang aksoro Jowo kawedar apa yang disebut aksoro Jowo Kawedar itu aksoro itu artinya huruf Jawa itu mengerti atau menjawani sedangkan kawedar itu tinar buko atau terbuka yang saya maksud di sini adalah aksoro Jowo itu biasanya dianya dimengerti itu harus tinar buko atau terbuka Nah jika sudah terbuka, harus dimengerti isi dan rohnya Aksoro Jowo itu sendiri Roh itu yang belum punya fungsi sebelum ada kehidupan Begitu juga dengan Aksoro Jowo Aksoro Jowo tidak akan ada rohnya kalau kita tidak mau menghidupkan Caranya bagaimana? Caranya kita harus bisa baca, kita pahami Aksoro per Aksoro Contoh umpamanya bacaan aksoro jowo hono coroko doto sowolo podo joyonyo mogo bodongo. Kemudian kita pahami arti dan maknanya dari aksoro per aksoro tadi. Contoh umpamanya aksoro ho, ho itu hingsun atau si hidup. Nah, sedangkan no itu ono atau ada. Co itu cepa. Atau cahaya Sedangkan roh itu roso atau roh Ko itu karso atau kehendak Jika lima aksoro ini bisa kita pahami maknanya Maka ini akan membawa kita mengerti tentang ilmu sangkaneng dumadi Kemudian kalau kita lanjutkan ke aksoro berikutnya Yaitu dotosowolo dan seterusnya sampai podojoyonyo dan mogobodongo ini secara utuh dan lengkap tentang bekereng manusia, atau sejatinya manusia, serta paran atau yang dituju manusia setelah tiada atau meninggal, maka disebut nelmu sangkan paraneng dumati. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang sangkaneng dumati yang berhubungan dengan aksoro jowo. Aksoro jowo 20 ini dibagi dua perangan yaitu dari aksoro hono coroko doto sawolo. Dari 10 aksoro ini, jika dimaknai ini akan mengandung ajaran sangkaning dumadi, tetapi belum sangkan dan paraning dumadi, hanya sangkaning dumadi. Apa yang disebut dumadi? Dumadi itu dari getering swasono, swasono itu alam, alam itu hidup. Maka ada alam kehidupan dan ada alam kelanggengan. Kembali kepada Aksorojo Hono Coroko. Hono Coroko ini menjelaskan ada satu kehidupan yang di dalam diri manusia yang di dalamnya ada cipta, rasa dan karsa. Cipta, rasa dan karsa ini apa? Ada wawarah suci, wedaring, serat winasis yang disampaikan oleh para brahmana serta para sarjana ataupun sarjana Budi yang menyebutkan bahwa cipta Rosso dan karsa itu merupakan harta yang paling mahal bagi manusia di dunia ini karena cipta rasa karsa ini berasal dari cahayanya gusti yang diwakili oleh tiga cahaya yaitu cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang Ketiga cahaya ini disebut Tri Puruso. Tri itu tiga, Puruso itu cahaya atau sorot, tetapi bukan cahaya atau sorotnya lampu. Tri Puruso ini gumelar, menyatu menerangi jagat raya ini, yang mempunyai kemampuan menjadikan atau andayani uriping sagung dumadi, termasuk kita sebagai manusia ini. Kenapa bisa begitu? Di sini semua bisa kita rasakan bahwa Matahari itu dari mulai terbit sudah memberikan sinar atau cahayanya untuk semua makhluk Tanpa ada cahaya matahari tidak mungkin ada makhluk hidup di dunia ini termasuk kita-kita ini Maka saya sarankan seyogianya kita belajar berterima kasih kepada matahari Caranya bagaimana? Caranya seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya kita punya cara masing-masing untuk berterima kasih kepada Matahari. Yang penting jangan pakai WA karena nggak akan nyampe itu. Dalam ajaran Jawa dari nenek moyang kita ini ada tiga cara untuk berterima kasih kepada Matahari, yaitu di pagi hari namanya mapak sang yang Suryo atau Matahari. Kemudian di sore hari. Namanya Panjing Suruping Suryo atau Matahari Tenggelam. Kemudian yang ketiga pada saat tengah malam namanya Wansi Ratri. Untuk mapak suryo atau menyambut matahari di pagi hari kira-kira jam 6. Itu kita lakukan menghadap ke timur sambil melihat matahari jika memang kondisi memungkinkan. Jika saat itu matahari tertutup oleh mendung, Artinya tidak terlihat. Yang penting Anda menghadap ke timur, karena di Indonesia ini pasti matahari terbit dari timur. Kemudian ucapkan sambutan Anda kepada matahari dengan ucapan terima kasih sang matahari yang sudah membagi sinarnya atau cahayanya tanpa pilih kasih. Kemudian teruskan kemauan Anda apa setelah Anda mendapatkan Sinar atau cahayanya matahari tadi, keinginan di dalam diri Anda itu apa? Sugestikan bahwa sinarnya matahari bisa mendorong keinginan Anda, bisa terwujud. Lalu pada sore hari menjelang matahari terbenam. Diusahakan menghadap ke barat, kemudian ucapkan terima kasih kepada matahari. Bahwa hari ini Sang Yangsurnya atau Sang Matahari Sudah memberikan cahaya kehidupan buat saya dan semua makhluk hidup Selanjutnya Wan ratri Atau tengah malam saat jam 12 tepat Lakukan dengan duduk, tenangkan pikiran Kemudian ucapkan terima kasih kepada Sang Yang Matahari tadi Juga kepada alam semesta yang sudah memberikan ruang serta waktu Semoga besok saya dan semua makhluk hidup bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik dari hari ini Kemudian ucapkan terima kasih untuk Sang Yang Suryo atau bulan Untuk mengucapkan terima kasih kepada Sang Yang Suryo atau bulan juga ada tiga cara Namanya Yang pertama menyambut peletaing tanggal atau tanggal satu jawa Kemudian yang kedua Purnama Sidi atau tanggal 15 Jawa yang ketiga patening tanggal yaitu antara tanggal 29 atau 30 Jawa karena tanggalan Jawa ini ada yang sampai tanggal 29 juga ada yang sampai tanggal 30 ini untuk menyambut peledaeng tanggal Jawa biasanya kita sambut dengan menghadap ke barat waktunya kira-kira jam 18 Sekalipun bulan tidak terlihat atau belum terlihat Kemudian ucapkan selamat datang sang yang condro Karena cahayamu akan menerangi kegelapan pada semua makhluk di malam hari ini Semoga cahayamu dapat menerangi rohaniku Lalu pada Purnama Sidi atau tanggal 15 Jawa Lakukan pada tengah malam kira-kira tepat jam 12 malam Lihat bulan ke atas Pandangi, nikmati keindahan sinarnya Kemudian ucapkan terima kasih Sang Yang Chondro Karena cahayamu yang penuh kesejukan Tetapi bisa menerangi semua makhluk di alam semesta ini Kemudian Anda tarik nafas Seolah-olah Anda menarik cahaya bulan itu Untuk menerangi rohani kita Lalu tiupkan ke tengah dada Anda jika ini bisa dilakukan setiap Purnama Siti, wajah Anda ini akan terlihat sangat sejuk dan disayangi setiap orang. Kemudian patining tanggal antara tanggal 29 sampai 30 Anda lakukan menghadap ke barat lalu ucapkan terima kasih juga kepada bulan karena sudah memberikan penerangan hidup selama 30 hari. Kemudian tentang kartiko atau bintang Bintang ini dalam laku spiritual simbol dari sukma manusia Maka bisa kita lihat kapan saja pada malam hari Sekalipun bulan tidak terlihat Bintang-bintang ini mampu memberikan penerangan dengan cahayanya Penerangan dengan cahayanya Ini filosofi kita sebagai manusia Ini filosofi kita sebagai manusia Jadi sekecil apapun, kalau bisa kita berusaha untuk memberikan jalan keluarnya bagi orang yang mempunyai permasalahan. Atau mungkin ada orang lain yang mempunyai permasalahan. Sekecil apapun, kalau bisa kita usahakan, kita bisa memberikan jalan. Selanjutnya tentang Hono Coroko. Hono Coroko ini mempunyai sifat ajaran hadiluhung bagi kita semua sebagai manusia. Lalu sangkaneing dumadi yang kedua yaitu Aksorojo Dotosowolo. Dotosowolo ini mempunyai sinonim datan bisa atau dat yang tidak bisa melawan dawuh atau perintah. Yang dimaksud di sini adalah perintahnya dari gusti. Aksorojo Dotosowolo jika kita maknai dengan dumadinya hidup maka do itu artinya dat yang dihasilkan oleh bapak ibu kita yang disebut komo atau sperma. Ini benih hidup. Lalu to, to itu titis tepat benar mengenak sasarannya. Kemudian so, so itu sanggup atau siap membuai indung telur di dalam gua garbanya ibu. Lalu wo, wo itu winadi atau rahasia. Maksudnya benih ini belum terlihat jelas oleh mata jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian, lo. Lo itu lumaku atau lahir, benih hidup yang dikandungan ibu selama 9 bulan 10 hari. Itu sudah waktunya untuk lahir. Maka Doto sowolo, mempunyai sinonim datan suwolo. Artinya atau maksudnya tidak bisa mengelak dawuh dari perintahnya Gusti. Jabang bayi itu mau lahir umur berapa saja Terserah kehendak Gusti Tetapi untuk sekarang Pada zaman yang sudah modern Banyak orang-orang yang melawan takdir Demi tanggal yang cantik Maka bayi yang dikandungnya Belum waktunya lahir Sudah dioperasi Para pemirsa yang berbahagia Kita dilahirkan dari gua banyak ibu Itu sudah dibekali Cipta, rasa arsa, nafsu, budi, akal dan pikiran. Ini semua dari Gusti Kang Maha Suci. Dengan bekal yang sudah diberikan ini, maka dalam perjalanan hidup kita kita mempunyai kewajiban yang harus dipahami, yaitu yang pertama mengerti sangkaning dumadi, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Lalu yang kedua, bisa merawat hidup atau diri pribadi yang disebut dumadi tadi. Jika keduanya sudah dapat kita jalankan, sesuai perintah Gusti, kita sudah memahami tentang Manung Galingkawulo Gusti, sehingga dapat menyayangi dan mengasihi diri sendiri maupun sesama hidup. Karena Manunggalingkawulo Gusti itu sendiri adalah sendi-sendi dari nilmu sangkan paraning dumadi. Itulah sedikit pemahaman tentang Aksoro Jowo Doto Sawolo yang berkaitan dengan Sang Dumadi. Jadi Hono Coroko Doto Sawolo ini berhubungan dengan Sang Dumadi yang dinamakan Gotro atau Si Jabang Bayi. Pada video berikutnya nanti akan kita sambung dengan podo joyonyo dan mogoborongo Sehingga bisa lengkap dengan apa yang disebut dengan ngelmu sangkan paraning dumati Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua Dan jangan lupa tolong di subscribe Kalau yang sudah subscribe silahkan tekan tombol like Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagumin Dumadi.